Antum sininya nih sama tangan, jadi memang sama-sama ini bacom -bacom udah bacom udah kayak ya carok udah kayak repot juga gue bilang tegbal juga tuh anak <tuk> gue <tuk> bilang sama lu juga tegbal ya kagak <tuk> lah, barang tuh Kalo, pemirsa KTS kalau KTS itu apa adanya kalau kalah ya bilang kalah menang bilang menang nggak menang terus, ya nggak Bir? Ya, betul. iya, lanjut Bir gue makan juga lanjut Bir, lanjut iya, berangkatlah mereka sekolah kan mm. ya, ya gue tinggal ini aja lah, namanya udah di kampung kan sendiri ibu-ibu udah pada keluar, bapak-bapak udah keluar ya kan nah. udah biarin dah rame-rame, gue mah jalan aja lurus terus gue sekolah ya kan gue balik lagi ke arah Kemang gue sekolah mana sama yang lain ya kan nah. Cuman ada beberapa apa anak bagian gua bil ke Belom ya udah ikut gua. Sampai sana udah nyantai gua ya kan belakang sekolahan aja nah, udah udah masuk lah tuh. Udah enggak ini dah udah enggak gua, gairah ya. Udah gairah enggak, enggak gairah enggak enggak. lah ya. Pikirannya kan teman ad, kena. kena, adik kelas kena ya. Ya untungnya gua gak kena gitu. Dia yang kena gak apa-apa. Sama enggak. <laughs> Berarangan. Ah kalau kena berdarah lah gua. Ya membal juga lah nggak <laughs> pernah yang gitu-gitu lo alam dah iya iya iya itu dibangga tuh Bir, ada lagi nggak yang seru lagi Bir? ada banyak gue yang sempat gue kelas 2 juga itu sama Jawa juga ribut ya kan kampung Jawa sama Kager gue juga kalau Kager dua kali tuh gue yang lebih ini dia di Intan Boy Intan nanti sematupang citos ya, citos ya. ya citos depan citos, ya? citos, benar. Dulu belum benar. citos, loh, sekarang De citos lo. Depan citos. Oh. itu jelas itu kalah itu dia. Lah itu lu murni 605A apa gabungan apa diundang apa dimana lu bisa sampai ketemu itu. Jadi tuh gini, jadi ceritanya. Saya ingat gua ya, saya ingat gua udah lama juga kan ya. Kan. Itu 619 tujuh hmm. lima Oh, gue inget tuh kita diundang alap. Iya nah, benar dari dari Pondok Labu itu niatnya alap kita nggak KGR gue ingat. Ya. Kita borcil Borcil tunggal Karena daya. Alap, alap punya masalah mantek borcil ya. Lanjut Wir Tuh ada gua itu di situ. Ya. Nah, jalan kita nih dari Pondok Labu kan nah. sampai perempatan Patmawati turun. Ingat gue dibagi dua. Hmm. ya kan, bagi dua itu sebenarnya sih kali dibagi dua, cuman gak sengaja aja yang bawa barang duluan ya, naik ya. mobil gitu kan ya gue merasa bawa barang, gue naik lah ya kan sama naiklah bener -bener. nih 10 orang, ya kan alap kagak alap kagak, ya kan. <laughs> ada alumni juga kagak ya kan yang naik cuma 605 sama 75, ya, ya kan sampai turun di di danado ya. yang sebelum pokoknya sebelum belokan lah citos, citos lah ya, ya citos lah yeah. yang citos tuh jembatan penyeberangan ya bisitas di situ ya uh, pokoknya kan. ya ya jembatan penyeberangan kalau enggak ah. salah sebelah kiri yang taman tuh ah. turun lah turunlah di situ ya enggak baru turunin jejak kaki aja nih enggak kita nengok belakang udah kabur semua tuh anak ngapain dotnya yeah. digeber mana kali ini tim ini tim yang satu lagi yang di lambung yeah, yang nih. yang enggak bawa barang tadi yang bawa barang semua digeber mana kager kabur semua ya kan? kita enggak tahu itu KGR, kata ih sama anak bocil kan tahu sama anak -anak iya kan? tapi jelas hmm. itu kager teriaknya kan kenapa 20 kan lewa iya. wah kayaknya KGR nih kan joget-joget dia tuh joget-joget dia dari ujung saya nah, kan ada ente juga gua iya, bikin saya nah lalu. itu dia ya kan <laughs> majulah dia ya kan dengan semangatnya iya. lah ya kita masih tenang kita slow aja kan iya cuman apa ambil batu, ambil batu, ambil batu, jarak 2 meter, baru main barang. Ya. Kan? itu udah, udah satu sub doang gitu ya. ya? Kan dia ada dua tiga sub, ya. Ya kan soalnya dia berantakan. Majunya iya. dia, kita kan rata. Kalau dia yang merasa mungkin ya, yang hmm. merasa jago, dia joget-joget. Majunya orang gitu kan, ada, ada ga, memang. Iya, bener. ada. Kalo kita kan rata udah nah, Dia kanan kiri, udah ini gaya-gaya, kita diem aja lah ya. Kan? Tonton, kita tonton, tonton aja dulu. Pokoknya <laughs> jangan ada yang mundur ya, katanya hmm siap ya kita hujanin batu tuh kan batu-batu udah, dia satu udah terlihat kenceng banget kan, kos goro, kaget satu, ya kita hitam tuh mulai ya dua, ya kan pas kapal tuh bareng kaya kayak pantau ya, sereng sereng dia sereng sereng banyak kabur ya, sama-sama ya. begini dia ya. kagak kabur bareng amprok begini, bah, gila dihantem tuh, nah, kalau gak salah lu yang hantem tuh gua inget lu masuk tuh, anak-anak juga kalau lu gak masuk juga repot juga memang Gua masuk di kiri ya kan uh -huh. si cari or dul kanan kiri mau woe kan uh -huh. mundur tuh dia kan mundur kan bagi ngembel lagi itu ya. ngembel juga pilih. iya ngembel ya. lagi ha? Ingat kan lu uh -huh. oh ini gue lempar golok juga nih ya kan jangan eh. jangan jangan, jangan. Bayang, bayang. sembari ngejar itu kan jadi, ya jadi nih dia yang tadi kita yang nggak bawa barang nih dia nurunin di situ kita kejar lepas itu da dari kita selewat terus ya kan sampai situ apa Hujan iya. ya kan? turun tuh borcil tunggal daya dua bis baru itu sembilan ya nanti repotnya lagi <laughs> ya kan Parahnya lagi ya gak? panas hujan Aduh, ketemu panas ada. lagi itu dia geber terus ya nggak geber nahan lagi iya. dia enggak kita ini udah nggak udah nggak ada orang lain udah, nah, udah itu itu aja. itu itu aja Batu udah ga ada yang ini nggak barangannya barang aja udah main gila-gilaan, babuk-babuk ya Tenaga enggak. baru, satu tunggal nah, dari dia, dia, dia miring ya Satu 2 bis tuh orang enggak salah, pokoknya banyak banget tuh sampai kalau enggak salah pas sampai Padmawatinya tuh di apa, pertigaan itu kan, nyampe situ tuh Kita memang udah capek banget gitu Mundur, mundur lah kita, hujan lagi kan, mundur pelan katanya ya ga Mundurnya ga bisa dikirim Mundur ya gak cuma eh ya mundur kita digeber sama dia lebih parah iya. gitu loh. Ini nafsu-nafsu banget kayak. Emang pengen emang dia sempat ibaratnya kalau dilihat emang pengen ngenain kita kan gitu doang. Yang terus yang apa yang ngepet-ngepet -nge jatuh tuh basis lu kelas 1 siapa biar? Nah, itu ya? kelas 1 tuh. Yang si si njup. ya. Itu gua juga udah apa namanya? Gak -gak memundur, udah enggak mau mundur. Gak, ini kan, nggak mundur juga udah gua bilang masih dilayani dilayanin aja kan akhirnya dalam sendiri jatuh kan, tolongin sama tujuh lima kan, ya. tahu sama WWE apa sama siapa gitu, tolongin sama dia kan, hmm. itu kita masuk kampung tuh, ya. masuk kampung ya kan, jadi udah udah menang ya kan. Hujan ya. dia apalagi jadi diimin aja ya dia sih, aja. bodo amat kita, ya Kita jalan aja, dah udah, udah males <laughs> dia, Wih, teriak-teriak apa udah males Soalnya kita Penting gue udah menang, udah menang banyakan ma masa ya kan KGRnya udah enak banget Udah kan telat, deh, kita udah telat Makanya kan gue bilang, kita udah menang udah telat menang kita Nah, kita keluar nih, ya kan, hmm. lewat dalam kampung Kita lihat tuh, kan, kayak play-off tuh hmm. Itu gak putus-putus namanya anak sekolah tuh hmm. Eh, Gak lama lewat nih 619. Kita naik. Bang. Lu tahu orangnya? Iya. Banyak banget abang, Ada kayak marah orang lebih <laughs> buset loh. dulu, yang ya? orang. Bentar, lagi. <laughs> hey. Ada yang mau lewat lagi tuh. Tetep KTS. KTS. lanjut lagi biar tadi gimana tuh biar pas lu udah masuk gang, udah capek lah udah yeah. males lah ngelayanin dia, kita soalnya udah menang di gebrakan pertama udah lah sama Bu nggak nafsu lah ya iya yeah. <laughs> bukannya gimana ya, kita juga udah capek juga ya kan yeah. nah, awal aja dia udah kalah ya kan yeah. itu kan dia udah sempet bareng tuh, tumpah bareng yeah. kan yeah. itu masih bisa bisa kita geser terus Sampai kan sampe lampu merah iya, lampu merah ya iya, gua bilang sampe perempatan itu kan nah, sampe situ udah mundur kan, karena kita udah juga udah capek juga ya kan udah hujan juga kan jadi habis ngejar kita dikejar gitu ya, ya. tuh ya? sama Kak Ger dia ya. gabungan kan kita masuk kampung udah apa sampai masuk gang juga kan uh -huh. yang kelas 1 gua jatuh tuh ya. ngapain ngepet jatuh ngepet jatuh jatuh ya kan dibantuin juga ya kan, tolongin juga udah udah cabut dia juga enggak ngejalanan sambitin udah kita diemin aja ya, ya kan Duh, udah udah udah, biarin aja. Nafso, jalan nah. dia udah udah udah males sih, ya kan. Kita apa? Keluar gang tuh kan. Kan ada kayak jembatan, jembatan ya kan, penyeberangan apa apa sih namanya? Lepover atau apa kan? Itu banyak banget sekolah untuk jalan tuh kan. Kelihatan memang dari situ putus-putus. Nah, lewat belas ya. Kan? naik ke situ ya kan. Anak-anak pada -anak naik semua kan. Ada apaan bang? kayak eh, macet mobil, iya Udah tawuran, pelajar Dia sendiri tuh kenek yang ngomong ada kali 500 orang kalau yang bener bang eh. Kayaknya gak segitu e. Iya 500 orang kali bang Ada sih emang 200-an, 200 ada lah Banyak lah iya, banyak eh, pokoknya banyak, banyak lah itu iya. Emang eh. banyak itu Itu tunggal daya sama nah. Dua bis sama ini aja udah kelihatan kan Sama KGR Pada hmm. sekolah aja kita udah gak mikir apa-apa lah pokoknya hmm. kan cuman ya memang itu gua akuin lah ya. ya kan kita ibaratnya gua sama tujuh tuh dekat gitu kan ya, iya. basis Ser gua mau ya kan. iya lah, ya. gua sering ya nggak ada nggak ada inilah ibaratnya kesono ayo kesini ayo kadang tujuh nah. lima juga undangan kadang-kadang mantek ini bengkel juga iya kan? gua juga sering kadang gua undang juga ya kan memang kalau gua undang 75 lima nih ke bengkel nih ke Kemang ke AGR gak apa, gak ada pelawanan gitu loh apa dia tahu banyak gitu ya kan ini bukan Mak, Kemang nih kayaknya ya kan sehari-hari tujuh lima <laughs> kan sama dia di basmar dulu iya <laughs> makanya ya <laughs> ya gue mau menangkalnya kayak apa, gue, gue bantai terus ya kan hmm. sekarang basis gue kena aja, masih gue bantai terus ya kan gue kelas 2 tuh memang ribut dimana-mana itu gue wah, gue nah, namanya kejadian awal mula STM kampung Jawa tuh ya. lo ada nggak biar yang di jalur? Oh Kapan itu ada, gue di jalur ada. Nah, Kalau posisi jalur. posisinya di jalur ada gue. Cuman hmm. kan gue nggak posisi inilah. detailnya nggak ini nah, gitu. Nah, Cuman apa ributnya yang ini nya gue tahu gitu hmm. kan. cuma ribut-ribut yang Asal. dia bilang ibaratnya rokok atau yang ini tahu. kan gue nggak tahu jelas karena posisi gue itu di depan hmm. kan jalur ada dua yeah. satu depan atau belakang, oh, kan iya, gitu, ah. ya kan? Nah, itu totalnya udah, ya kan? Bro, cepat ya, aja cepat. Ya? Emangnya eh, gua bilang itu spontan, gua bilang itu spontan, bayang gua. Dia lolos ke luar jalur, udah nggak gitu. balik badan lagi, nggak nah, ada lagi kan? Enggak, orang Gua sempat ngejar pun iya. juga, nggak kepung kaga, pak kaga, ya kan? Gua dia udah -di, lolos aja dia, sampai depan ambara ya, anak, -anak pun juga nggak mau iniin jadi udah kayak ngusir aja gitu kan. ibaratnya kalau sampai ke Kepung sampai begitu ya banyak korban dong. Iya. logikanya gitu. Makanya, kan gue juga yang jelas gue ada di situ kan. Nah. Jadi posisi itu ributnya gimana gue nggak ini ya kan pokoknya. Nah, berak gitu aja karena beraknya apa gue kan jarang nggak jauh. Nah. Ini jalur jalur apa? Depan kan, nah. belakang. Dia ribut kan pas di depan ininya juga, di dekat warung iya iya gua tau lagi pada santai ini aku tau cuman gak ngekepung, kalau ngekepung maka wah parah lah <laughs> oh, iya lah jadi rempeyek ya parah, parah kalau udah ini <laughs> kalau sampai dibilangnya ngepung tuh udah Arang, banyak korban lah ya banyak korban emang gak hari itu, malam itu cuma spontan aja iya, gak ya ada sendiri, korban juga di kok. jalur lima dengar woy ribut sama jawa gitu kan begitu gua nengok ikut lari ke depan tuh udah habis, udah hilang cepet emang iya dia, dia memang langsung ke depan, sekarang gue dari jalur dua gua ngepres aja enggak dapet kok cepat kejadian gak, itu ga dapet, emang spontan doang ya. udah kayak ngusir gitu aja kok dan kita juga enggak apa ya udah deh ngejar atau juga gimana, aja. enggak kok udah ngejar udah gitu doang karena kan memang ya itu tadi kan dari kemarin kemarinnya juga kita nggak ngerti gimana ya kan ada ya kles-kles dikit lah gitu kan mungkin malam itu Puncaknya hmm. kali kan gitu. Nah Terus lo kejadian yang sampai bakar motor, terus mobil polisi dirusak, yang kita sampai masuk ke dalam sekolahan, yang sampai ngabisin bakso Didi, oh, ...itu lu ngalamin nggak? Ngalamin gua. Itu gimana? Itu, itu, itu? Kita itu, dari, itu, gimana? Tuh? Itu sebenarnya... ya kejadian yang yang berarti juga lah, Gua ingat itu nggak? Gak bisa lupa gua, karena malam itu sebenarnya anak, anak dikit gitu hmm. dikitnya nih nggak tahu pada kemana anak anak atau gimana gue nggak ngerti dah hmm. gue inget abang abang Maruli ah, abang Maruli nah, itu udah, udah jawa tuh kan kita udah jawa tuh dapat abang jawa nyerang hmm. langsung jalur gitu kan jawa banyak hati-hati kalau -hati. bisa jangan jalur kita tetap birangat hmm. ya enggak berangkat, berangkat. Kita pindah batu apa ke yang bawa barang-barang? Kebetulan bawa barang, memang ya. pendek. Gue bawa cuma golok doang kan? Berarti posisinya kita masih di sekolah. nanti udah, udah, udah dia di udah jalur. ada jalur. Nah, itu kalau nggak salah ke jalur cuma dua kloter doang kan? Gue inget, gue mau. Wah, itu yang gue ingat ya, yang gue lihat yang jelas sih dia gitu. Nah, kita nggak ngeliat ini ah, nih. gua gue lewat depan ini, Membara. mabak. Mabes, oh, Mabes. Yeah. Okay, ya, lewat Mabes, ya yeah, kan? Karena na Joyo itu. Ah, ah. jalanlah gua nih. Hmm. Jadi gua mau masuk nih lewat depan jalur. Hmm. Lewat depan jalur, baru mau masuk nih gua, baru mau masuk baru ngelongok ke jalur. Bantai tuh mah botol saus dari sebelah kiri. Iya, botol saus, botol saus ada dua dua tiga biji terbang hmm. tuh. Ya. Kampung Jawa, Apa lo, kita langsung balik badan lawan dia. Hmm kapal ya enggak? baru ada kapal prap -pra -pra -pra di sini purnama puset bagi dua bagi dua dia ngepung ya ngepung, mau ngepung bagi dua ya. iya bagi dua bagian pecah tuh ya kan gue misal ke kanan ya enggak biar bagi dua gue bagi dua ke kanan sebagai ikut gue ya kan gue sembini gue lah ya kan Saya ininya omongan gue ya. lo dengar kayak enggak, pokoknya gue udah fokusnya mereka gitu nah. doang jadi satu ini jawa satu ini purnama, purnama gitu kan Gue yang ke Purnama nih seru belah dua kan, kelas 3 Gue bawa berapa orang pun gue juga nggak tahu, pokoknya. Weh, sebagian ikut gua, gue belah hmm. Tapi paling gue udah maju, ya kan. Mundur terus tuh, purnama. Pokoknya nggak gua kasih angin dah denggak. Ya, ya. Gua pun juga nggak mau lewatin begitu aja. Gue ikutin dia mundur nih, sampai depan sekolahannya, sampai hmm. depan sekolahannya dia masuk, gue tutup gerbangnya. Bela gak? wah wow, dia beraku-beraku udah diemnya udah lewat, lewat dulu ya udah lewat biarinya udah gua nyantai pelan kan dia udah gerbak-gerbu-gerbaku keluar deh akhirnya keluar-keluar-keluar contohnya polisi gua dibubar tetapi dibubarin. lama juga itu ya? lama, lama itu ya? itu kalau di.. kalau yang di.. namanya adalah hampir.. ya hampir.. itu kalau sengaja.. setengah jam satu jam hari itu perkiraan itu yang lo apa ngusur terus Purnama maju terus tuh itu murni dia Pak, Jawanya ngikut juga. nggak itu Purnama murni. Karena dia belum nyampe gabung. Hmm, jadi jadi atang -atang posisi iya, gua pun, ya? gua pun masih ngimbangin Jawa. gue ya. Gua nih yang lain masih ngimbangin Jawa hmm. gitu loh. Kapal udah ngamprok. Hmm. Ya kan. Cuman tokonya di sini ada lagi yang datang kan gitu. Mungkin dia juga enggak ya kan nggak ngerti lah, apa udah direncanakan atau enggak sih kalau yang sih kayaknya udah kan gitu, kok yeah. bisa bebarengan gitu kan anehnya tiba-tiba yeah. jawa lah, yeah. ada purnama gitu. gua pun juga nggak tahu juga kan, tapi sih gue yakin nggak itu purnama murni gitu doang yeah. gua suruh bagi dua, gua geber yang kan kan, gua geber purnamanya kan gua ikutin terus sampai sampai depan sekolahan ya kan Di gerbang, Di gerbang kan. ya kan, gua tutup udah, udah udah udah, udah. liatin anak-anak, gua mikirnya yang jawa oh. Sampai apa? namanya sampai sekolahan kan, hmm. sebagian baru pada keluar anak-anak kita udah ngos-ngosan, ya eh, gue teriak kayak kan, lu gimana sih lu gak bela anak-anak masih di Sonono gue bilang di PLN gue ya. bilang kayak kan. ini sama Jawa gua gue bilang, buru-buru nih anak-anak, eh totonya nih ini pertama, ini lagi, datang lagi, datang lagi, maksudnya oh, kalau pertama nah, iya, ya, kan lama yang iya kita udah ini kan, anak-anak udah, anak -anak, udah <laughs> kita fokus mau ke Jawa nih ya kak, pas kita mau ke Jawa tuh pertama datang lagi, eh, gue tadi jawabannya itu mana anak kan? Nah, dari sono rame lagi kan datang totonya anak-anak. Yang habis di ya, Jawa, Jawa juga ya kan. Jawa mundur sampai mabak ya kan sampai CSW itu anak-anak balik katanya kan. Balik gabung. lah kita. kira fokuslah tuh di sama Purnama. Sampai berjem-jem itu lama itu, itu, ya, Itu makanya gua bilang sampai sejam aja lebih lah. Gua bilang kalau setengah jam sih lebih. Karena itu tadi udah Ya beberapa yang ini yang dibakar juga kan. Motor polisi motor ya. polisi itu kan, mobil ancur ya. Memang kita udah ya malam itu emang udah capek, udah amarah juga udah ini ya bernama mundur, mundur-mundur ya itu rombongan motor trail itu kan. Hmm. PHH ya. PHH kalau misalnya gebrak itu. itu kan, bro bro bro ternyata di. Lu, ah, lu lari gini. kemana? lu masuk ke dalam sekolah apa kemana waktu pasukan huru hara gua ke dalam sekolah, gua ke dalam sekolah ke loteng apa ke WC? enggak, hmm. gua ke kelas <laughs> lampu gua pecah pecahin biar gelap? biar gelap uh. nah yang di, apa apa namanya tuh? lapangan sama uh. yang di WC itu kena semua lanjut lagi biar nanti di WC nya Bir. tetep tetap pantengin KPS <laughs> lo lari ke WC tuh dari itu? Kagak, eh? gua lari ke kelas. Masuk ke kelas. Ke, terus? ke kelas. Jadi gue sembain lari nih. Gua, lampu tuh gue pecahin. Gitu. gelap dah ya. Iya karena kita dikejar ke dalam. Pasukan huru hara tuh masuk ke dalam? Dalam. Abis sampai dalam. Pokoknya yang di WC itu kena, yang di lapangan tuh kena semua. Yang aman, itu yang, yang aman tuh yang yang di loteng, yeah. yang ke kelas terus apa? Gelap tuh kan yeah. dia nggak ngeliat ngelihat. Yang kena ya itu ada kurang lebih ada kali tujuh delapan orang kena termasuklah satu gua juga kena kapten kena juga ya kapten, kapten, ada kapten ya, ya kapten <laughs> ah, kapten iya benar kapten 1 satu gua udah alumni tapi pada waktu itu dia lagi main ya iya dia sebenarnya nggak enggak tahu apa apa Enggak ikut enggak ikut apa apa ya emang mungkin pas dia ada di situ iya. kalau nggak salah kan ada ada warung tuh dia lagi makan atau mungkin mungkin ya dilihat gimana kan disangka larinya kan kita lari ke dalam masih itu depanan warung ya mungkin ya itu ah disangka ikut ikutan itu yang kelas satu gua sampai berhenti akhirnya sekolah lah ya itu ya, nggak kuat nggak kuat, kuat di kapal katanya, kan. hmm. orang tua sih sebenarnya orang tua dia juga pihak dari orang tua juga dia ya Nggak, belum nyampe naik kelas 2 lah, masih kelas 1 dia udah kayak ini itu, abis kemaik sampai berapa banyak itu yang diangkut sama PHH itu anak Dia ya, pokoknya kurang lebih. gua juga kurang tau juga sih ada yang bilang sekitar 8 orang kan gitu kan seksi 8 ya? seksi 8, 8 orang itu mah kebanyakan hmm. kelas 1 sama kelas 2 nah kelasan gua juga kena tuh, shengki hmm oh hengki hengki tahun mm -hmm. 2019 temen gua, apa basis gua tuh ya kena kukunya pada hancur semua oh, uh. aduh kacau bilang memang malam itu udah pada teriak teriak semua yang di aduh yang diapain lah diapain Cuma dia masuk sekolahan itu, masuk sekolahnya itu ya ibaratnya langsung masuk kena ajar kena memang ajar e, hidup iya kena ajar seret kena ajar seret untung gua ke kiri sebagian sebagian pokoknya kanan kiri kalau kiri itu kan kanan kiri kan kelas kelas semua oh. tuh kan tengah aula kan nah, itu yang sana pun juga begitu semua lampu gelap semua kalau kelas tiganya rata-rata di loteng mobil biar <laughs> di atas gue di bawah sampai apa apa bangku kita kan satu tuh oh. bangku sama meja tuh sampai gua keluarin kok gua keluarin gua taruhnya di depan kelas oh, biar nggak ini aja ibaratnya enggak nyampe sini lu gelap kesandung apa apa kan kita nggak tahu kan <laughs> biar udah Cuma anak-anak udah sini semua makanya gua keluarin dua dua biji ya kan kelas sebelah sini gua keluarin lagi udah diem semua untungnya penjaga sekolah tuh abis itu langsung dikunci ya. itu sekolahan dikepung polisi bener-bener yeah. udah kita kelaparan lagi di situ ya kan wah kacau bener-bener tuh jasanya Didi apa paman tuh tapi lu ikut makan baksonya ikut jajah baksonya Didi Gue lupa nah, kalau itu, eh, kalau gue nggak, kalau jujur, gue kali itu gue nggak. Kalau paman ya kan masih ada ininya itu. Rupuk, tuh. rupuk ya. Rupuk. ketoprak. Iya, kalau gue enggak, rupuk, gue makan Pokoknya kalau bahasnya udah ke, kelas 3 ya, lo Kalau cepat ya. Iya, pokoknya gue nggak mikirin makanan sih bener ya. Padahal lapar. Padahal memang lapar. Cuman keadaan itu bener-bener kayak mencekam gitu. Uh mencekam banget, banget, motor dibakar, iya. motor polisi kan, mobil lancur mobil hancur juga kan, hmm. kita, apa gue mikir itu basis gue kena, gitu loh, mir, masih oh, abeng, membeng, salah satu gue, yang akhirnya ya. keluar itu, salah satu gue keluar itu ya, nah itulah gue jadi agak sedikit beban karena kan namanya satu kampung, pastilah gue jadi pertanyaan kan gitu kan, apa nih ini gue, gitu kan, memang malam itu sekolahan tuh nggak nggak ada maksudnya nggak nggak ini ya apa namanya nggak ada yang nggak diputerin polisi polisi saling muter itu, muter benar -benar. iya dikepung benar-benar dikepung ya kan udah ada korban juga kan dari pihak juga kena juga kan makanya ya mungkin karena itu tadi cuma kan anak-anak kita udah ada yang kena juga gitu tapi nggak ada yang lewat ya Gak ada, alhamdulillah gak ada yang lewat Nah itu, kelas 2 lu masih ada yang seru lagi gak? Lu di jaman kelas 2 tuh Kejadian yang seru lagi tuh Seru lagi Siang Amin anak mana tuh? Amin anak Jawa di CSW Amin anak Jawa lagi Jawa Itu lagi panas-panas soalnya Itu lagi memang kenceng-kenceng ya? Iya kan? Memang kenceng-kenceng ya Soalnya gak ada yang... Ya, ada korban juga Ada yang inilah tewas Satu kan. Hmm. Itu siang, gua, saya ingat gua di CSW Oh. Kita dari arah Bulungan nih, gua dari arah bulungan Eh, eh dia mana? dari dia dari arah Bulungan. Oh, Jawanya dari Jawa. Mana? Ya, gua dari arah ini, dari arah. Mabes, Mabes, Mabes. Oh. Ya, Mabes tuh depan. Oh. Pokoknya pas lampu merah aja tuh. ASEAN ya. Enggak, lampu lampu CSW. merah csw. Hmm. Kalau ke kiri, kita memang dapat dapat isu nih, ya kan? Katanya mau nyerang kan? Oh, tahu itu? Ah, nggak tahu. Basis sininya atau jawanya nggak ngerti kan? Pokoknya pas kejadian paginya dia ada korban apa siangnya mau dia mau jerang. jalanin, katanya kan mau jerang. tapi kita udah nunggu di CSW gitu kan? Dan kita juga udah siap juga. Gue megang Molotov dua biji itu hmm, siap banget berarti ya. Gue udah berdua dah, biasa malap dah tuh. Ah. Ya kan? Gue nggak bawa barang lah, gue bilang gitu. Gue juga nggak bawa, gue bilangnya gitu. udah bawa Molotov aja biar lu bawa barang gak? kagak kalau ke bawa korek harusnya mandi bawa barang ya. Oh. gua cuma mau doang 2 dulu biji dibawa kali nama dia, bawa korek dia. berarti udah yang bakar, ada yang suruh ngelempar? itu begitu. <laughs> alap loh. <laughs> wah kacau gua masih mending kalau di samping gue. Ya. gua udah bilang jangan kemana-mana ya? ya. gua nyariin dulu ternyata. orang udah deket. berarti malotop masa malu korek alamnya? gak, gak. gak ada, molotop memang gua udah biji hmm. ya majuin ini ya kan, ini sebagian udah pada mau arah ke kiri kan nah. cuman kita masih nahan nih, karena kayaknya datang nih, kayaknya datang nih itu dari arah bulungan, jawa rapet werpak semua nah. siang itu oh dia dari di rumah sakit mungkin ya? kurang tahu nah, dah, pokoknya ya? siang menjelang sore itu nah, jam pas. 2, jam 3an kalau nggak salah itu pecah tuh yang sebelah sananya Pas, eh pas bulungan tuh nah. ya di sebelah situ kalau ini kan jadi gua marahin dia gitu. Oh. Gua ngejar dia yeah, yeah. gitu. Pecah di situ tuh. Amprok loh. Kemudian. Amprok. Amprok star kalah kita. kaget juga ya kan lu sempat mundur. Sempat mundur. Mundur ada sekitar lima meteran, lah, lima meteran mundur. Matotop belum diledakin tuh. Belum. Belum mundur ya kan. gue udah teriak juga lap korek lap korek gitu hmm. ya gue juga bele juga ya kenapa gue nggak megang sendiri gitu kan, tuh yeah. korek kenapa ya kan gue yeah. alap juga ini gue juga lucu-lucuan jadinya yeah. kan buat teriak-teriak alam nggak ada anak-anak udah mungkin alam udah maju sendiri iya. ya tuh, kan M maju memang dia maju ternyata dia ngambil barang anak kelas satu ya maju mundur nih mundur gue udah teriak lah, korek korek Datang juga tuh anak samping gua kan, nah. datang samping gua, lah tuh ya. Nyalah ya kan, udah pilih lempar, udah pilih lempar, masuk gua dan biar nyatu dulu nih di dalamnya, nah. lempar semua udah, ya. buyar gua, ya. iya, baru geber anak, anak lapar, mundur tuh dia baru, mundur terus, kaget, Kamp juga, dia. kaget juga pecah, kaget oh. juga pecah sebagian lari ke tujuh oh. puluh, bagian lurus. Yang arah ke mistik, tuh, hmm. Barito kan, hmm. di situ, kalau nggak salah, 70 apa, Jawa apa, mana gue nggak tau dah, pokoknya, kapar juga satu tuh, jatuh dia? Ya? jatuh sebelah kiri tuh, jatuh di situ ya kan, yang udah, wah 70 udah teriak-teriak mulu kan, hmm. sekalian nih, lah gabungan, bunga gabungan, gabungan, gabungan, ya gabungan, gabungan, gabungan, gabungan, itu ada 70 nya? gabungan, ya. Oh tujuh kan, basisnya, kita, maksud loh sekolahan tujuh nah, puluh, kan dia larinya oh. ke, ke kiri. Oh iya iya. Nah BP itu kan, oh, iya, iya. nah belakang tuh iya, 70 iya, iya. kan. Nah itu mungkin dia lihat ya kan banyak anak sekolah atau apa dia tahu gimana. Memang anak-anak juga mancing teriak-teriak juga Nana ya kan karena posisi Jawa ada yang Betul. sebagian ya apa yang ke kiri tuh ya kan dan kesini ada gang lagi nih. Yeah. Ya kan yang dia lurus-lurus tuh arah ke apa Barito. Ah. Yang ke kira 70 tuh masuk ke gang kanan tuh dia tuh. Ah, iya, iya. Udah kita balik ke taman akhirnya kan. 70 tadi tadi doang kan. oh berarti menjawab udah kelar tuh. Udah, udah, hmm. udah kelar. Cuman satu jatuh di situ. Ya. Balik ke taman ini sama polisi kan. Udah santai jalan ya kan? iya, santai Slow sampai sampai apa namanya? Jalur pun kita masih masih masih santai kan nggak ada nggak ada ini apa di kayak digiring sama polisi oh, kita, suruh sekolah lah. Iya, tetap aja akhirnya kita pada ke jalur lebih dari jalur walaupun ke sekolahan, Anggar lah biasa. Iya selalu udah jam segitu. Nah, kan iya. masuk juga dicubit tol yang iya Makanya <laughs> akhirnya udah ya, makan aja di iya. kantin belakang kan Kalau masuk repot, ya kan bersihin wc, cubitin ngos-ngosan <laughs> semua ya kan. Nah gerah, baju udah, eh, lepeknya udah kayak bantal, ya itulah, bener benar gua kelas dua tuh, wah ya, kemenangan lah. Oke, okay, ya. dilanjut bir, abis ini langsung ke kelas 3 nih, yang horror naik ceritanya, tetap pantengin KTS. <tum> lanjut nih biar ke kelas tiga nih, Bir. Nah, kelas satu seru, ah kelas dua apalagi amazing banget dah, seru banget horror dari kelas dua. Nah, di kelas tiga nih ada kisah yang serem, horor atau lucu atau gimana lagi Bir? apa lebih landai dari kelas tiga? lebih lebih landai lah. Ya. kelas tiga ya itu tadi yang apa gimana ya udah udah jadi kakak kelas yang ibaratnya kelas tiga tuh kan kalau dibilang ya merdeka merdeka gitu kan, jadi kita nggak ada nggak ada tekanan nggak ada apa tapi tetap kita punya tanggung jawab kan gitu, karena kita punya kelas 2, kita punya kelas 1 kan. kita Jumlah kelas tiap kelas satu lo ada lagi banyak? Ada dua orang, oh, dua, orang. <laughs> dua, orang. dua orang doang. <laughs> Itu pun juga apa? Cuma kamu gua doang, nggak ada nggak ada lagi yang lain lebih masih santai si, dalam ngun jalan. Eh, iya si Andi ya. sama si Kombe itu, masih ingat juga gua tuh. Pas tiga gua santai, ya paling ikut-ikut basis aja. Hmm. 75 aja gua ikut, ya kan. 69 aja gua ikut. Pokoknya Kebanyakan sih. yang ngalong-ngalong juga tetap judulnya. Dalam artian nih ya memang gua pengen wisata siap basis. basis ya. nih ya, siap <laughs> basis, basis, basis. Ya. ya. alhamdulillah memang kelas tiga tuh kalau hmm. gua lihat hampir semua basis ya merdeka, angkat bendera semua di tahun 2000 ya? di tahun 2000, dan 75 yang begitu ininya pun udah ribut pun udah bisa kehitung ya kan bisa kehitung lah bahkan juga hampir nggak sama sekali gitu kan sembilan belas juga seperti itu ya kan yang kelas tiga udah mungkin udah capek juga kali kan ntar paling ya ujung-ujungnya tinggal lulusan doang kan gitu nah, doang fokusnya lulus-lulusan ya? iya itu fokus di situ kita lulusan itu lulus-lulusan lu itu Bir 2000 katanya diserang Bir ya? sama anak SM Kampung Kampung Jawa wah parah itu benar benar memang memang benar ya. itu jadi gini ceritanya kita tuh memang sebelum sebelum lulus-lulusan ya ibaratnya kan kita memang udah ada persiapan gitu kan dalam artian nih ya kita kolekan lah, ya kan nah. itu barang seajam itu hampir 50 senjata tajam itu persiapan buat luas hmm. dan memang udah direncanakan setiap satu orang tuh satu barang buat menyambut buat itu. menyambut karena karena di tahun 2000 itu mungkin ini juga ya ibaratnya banyak korban juga banyak Emang lagi apa tahun itu lagi kenceng-kencengnya tawuran hmm. pelajar kan? Kita tuh udah siap. Pas lulus-lulusan hmm. ya kan? Memang bener. Kita nih berantakan tamu gitu. Kita diserang dengan tuh ratusan orang gitu hebarnya kan. Nah itu kita berapa banyak itu kapal pagi sama kapal siang itu kalau digabungin <tuh> ada berapa banyak gitu. Sedikit pagi sama siang Kira -kira itu, berapa? Satu, mobil? satu bis, bis patas. Oh, satu bis, satu bis patas. Sampai atas, -atas, sampai, atas, -atas. sampai atas atas itu kan sebenarnya hmm. kita tuh mau marahin ke Kalideres. Menyambut, menyambut ya? lah kasarnya kita yang mau merapat ke sana yeah. gitu kan. Kita bukan mau, mau di kandang aja yeah. ya kan? Kita mau menunjukkan kalau... Ah, inilah yeah. ya kan? Terakhir, nih nah itu, itu dia. Itu memang udah bawa fokus fokus itu, hmm. Makanya kita kita kolekan sedain hmm. barang 50 senjata tajam tuh itu yang bawa pribadi-pribadi beda nah, gitu kan. Nah itu 50 tuh yang mau bawa-bawa yang belum bawa gitu. Nah, akhirnya bawa satu-satu bawa. Ternyata ya. anak kapal mau datang ke sana mau jadi tamu, ternyata dia yang datang duluan. Nah, atau duluan apa gimana? Enggak, jadi kita dari sekolah ini udah berangkatlah kita ke jalur kan. Nah, sudah coret-coretan, udah core -core pula apa kan, kita berangkat ke jalur, ya kan, sampai jalur tuh kita santai, kemana nih, ya kan, hari deras jawa pasti ya kan, mana aja ketemu siapapun, ya kan, sikat, sikat. sikat. udah ya kan, gimana bil, udah jadi, udah, lah, udah berangkat ya kan, betulan, gue juga bawa barang ya kan, meter tuh kan. Kan nanti barang Kotaro juga nggak bisa gua apa nggak bisa ya kan. Gua sendirin naik tuh di tiang blo M tuh, tiang jalur nah. ya kan. Gua sendirin tuh di situ ya kan. Gua jadi bawah tuh, gua bilang, iya. Ini anak-anak udah sebagian nih udah, udah naik, naik yes. nih ya kan. Udah naik terus ada juga yang di atas-atas ya kan. Tiba-tiba nih kenaik teriak gitu. Nah. Bang, anak sekolah banyak banget ya nah. kan? di taman. Sampai ada pengamen anak kecil. Oh, mau, mau. Banyak banget, banyak. banyak, ya kan. Sekolahan banyak, nah, ya kan? track lah gue sekenceng-kencengnya, ya. Nah, gue lihat tuh memang ya paling tinggal 15-20an orang tuh yang masih pada baru mau pada naik-naik ya kan. Lahnya udah full nah, nih. Iya. atas, atas anak -anak udah naik nih. Gue berdebat juga tuh sebelum sebelum itu ya kan. Barang gue di mana nih gue bilang gitu. Ya. Oh, tadi enggak ada yang. Kagak ada bawah. tuh barang gue di situ. Ya kan? Yang ngambil. Ternyata ya. ada yang bawa, ya kan. Woi turun turun turun terang. Kenceng kencengnya gue tuh Jawa nyerang Jawa nyerang turun turun turun. Hmm. Itu ada yang loncat ada yang apa ya, kan? Nah ini kawan gua udah lari nih. Duluan di jalur 2 kan. Si Or Ordo Lama Charlie. Ya. Semut semut Charlie iya. semut. Gue bilang aduh. Char gue bilang tahan dulu dulu tahan dulu. Hmm. Dia udah berdua udah lari kan. Ya. Mau gak mau lah, gua lari tanpa bawa barang kan? Yeah. Gua di jalur 3 tuh, gua cuma bunyiin palakopel kopel besi -besi tuh, besi-besi teralis tuh, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya teriak sekenceng tanya tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, tanya-tanya, udah posisi itu udah penuh udah tanya cuma dia baru mau masuk, yeah. baru mau masuk, dia baru mau masuk ya paling dari depan tuh kurang lebih adalah dua tiga meter tuh dia dari apa belakang tuh oh Bang. dari sebelum masuk jalur jaraknya iya, ya. dia mau masuk sudah se masuk sedikit dia ya. udah masuk sedikit ya kan nah ini Charlie mau udah lari di jalur dua itu berdua itu berdua sama dia gue juga lari sekencang kencangnya gue teriak dia naan nggak mau nahan ya udah bermainlah kita tuh kan gue nyampe ujung dia udah ngepet tuh berdua ya, ya kan gue ngepet sama CR tuh Nomor satu Dia pakai jaket hitam. Ingat banget gua tuh. sekencang juga gua ayun tuh kopel ya kan, oh. mau kena mau enggak bodoh amat. Habis-habisan Nah ini di samping jalur nih, dia udah masuk. Dia udah masuk gitu, udah di, gua udah dilewatin, tapi posisi dia kayaknya ngeliat orang pada lari dari ya. belakang gitu ya. nah. Turun dari mobil kan, maju. Udah maju. pada iya udah pada udah pada nah, maju iya. semua kan, udah pada arah ke belakang jalur semua kan nah ini Charlie sama Ordu udah, udah menang dia posisi. Ya. gua keteten ya kan oh, berarti posisinya gini ya yang Charlie sama Ordu gini ya, ah. yang dia masuk begini masuk kan jalur-jalur anak-anak dari turun dari mobil maju-maju terus maju-maju udah pokoknya maju-maju oh. terus tuh awur-awuran aur dah udah awur-awuran aur nah. tuh <laughs> <laughs> yang di tiga yang di empat iya, ya, benar, pokoknya umpaman. berapa orang-berapa orang udah pokoknya maju aja kan. terus dia keteter jalur, di jalur 2 ya kan kalau dulu mau Charlie maju gua di jalur 3 keteter keteter ya kan motong nih si Charlie jalur 3 beng ya kan? oh, ada yang udah masuk mungkin dihajar udah kan? dihajar sama dia nah. bus ya kan apa, mundur tuh deh ya kan nah. gua Gebar terus ya kan tuh tas jatohan yang gua gue mikirin tuh pokoknya gua ya kan gue sikat terus aja ya kan baru anak-anak masuk semua nih, nah, udah nyampe iya, nih ya kan Waduh, oh, udah, udah ngajak sini, akhirnya gue lewat barang tuh. Pokoknya dapat barang ya gue di bawah tuh. Nah. Nah, udah bersikat-sikatinnya kalian. Tapi jatuh tumpuk-tumpukan masalah, saking nah, banyaknya ya. Dia kayak gimana? kita, kayak kita ng ngusir apa, gurah apa sih, kambing gimana sih? Gubruk yeah. nih, payung nih, payung pedagang nih. gubrak, yeah. gubrak, gubrak, jatuh semua. Tabrak sama dia ya? Iya, karena saking rapetnya, banyak saking rapet banyaknya dia itu kayaknya. Albes dia tuh gabungan karena gue lihat tulisannya tuh ada C6J kan? ya kan C7J ya, ya kan M Japa oh. terus ada Iya 67 terus ada tulisan kecil TNB oh. ya kan nggak tahu pokoknya basis tanabang atau bagaimana pokoknya gue coretannya udah itu aja 19 18 ya kan wah nyatoh tuh akhirnya sebelah kiri satu kan itu tinggal berlagi, lagi sampai ke taman. arah taman ya. Taman tuh udah jalanan tuh kan Dia ke kanan tuh Dia ke kiri belah dua kan Saking banyak ya dia memang di situ udah ya memang udah Aparat tuh udah ini juga Karena saking banyaknya dia kan Bar aparat geser nih gua Geser gua nggak ke turun. jalur samping. Gua turun ke samping Golden ya dulu nah, Golden goling. gua turun ke samping Golden Samping jalur 1 ya berarti ya Iya ja, nah, nah, Terus? Gua turun di Golden situ ribut lagi di situ gua dia balikin lagi tuh? balikin lagi dia balikin lagi ngikutin lagi hmm. sama yang dari arah samping samping golun kan ada terusan jalur tuh Aha. nah jadi dia muter begini nih iya ya kan gua ributin lagi situ kena lah gua tuh colong gua ya kan? bocor tuh ya kena nah, ya. somplak pala gua <laughs> jatuh gua bener-bener tuh gua Alhamdulillah ada kawan apa, ah. apa nolongin gua tuh ya, bangun bir bangun, ditarik tuh gua megele tuh, anak enam ah. sembilan gua ditolongin sama dia, kayak selampe tuh gua ya. itu apa Jawa tuh masih terus maju ya ya. mungkin dia gak, gak habis pikir kok sebanyak ini bisa mundur iya, juga kan. mungkin juga, <laughs> makanya itu 2000 dua, dua tuh Jawa bener-bener nyerang banyak, gue akuin berkesan banyak banget Gue ya? bener-bener berkesan Dan ada kenangan juga kepala gue kan yeah. Untungnya gue udah seret, kalau gak seret gak tau juga ya kan Ya <laughs> kan <laughs> masih nyawa, masih dikasih panjang sama Allah nanti gue Terus eh, itu udahnya apa gimana itu? Kan tawuran gede begitu? Udah, udah di Kelan. apa CSW itu, apa CSW di Golden. Taman atau di Golden tuh Nah dia arah ke CSW nih, dia ke, kalah juga dia Kalah, mundur, hmm. balik ke CSW Polisi situ. Ada oh, ya motor kan? mau begini lagi. Iya rupanya. polisi, nggak lama anak-anak mundur juga kan, mundur mau di apa? Dipres lagi lewat mambak tuh kan ketemu lagi kalau dilurusin mabak Polisi lagi. Ah ya, ya? ternyata polisi lagi, udah disitulah kita udah nggak bisa kemana-mana, akhirnya mau nggak mau sekolahan, digiring itu sama polisi kan, sekolahan dapat kabar lagi kan. Tadi mau nyerang lagi, mana lagi mau nyerangan gitu Tungguin Tungguin loh. lagi, ya kan Kita tungguin di depan sekolahan ada nyampe. Itu, ada nyampe, gak ada nyampe Balik lagi kita ke jalur, ya kan Sampai jauh ternyata udah polisi udah banyak Anak, dan sekolah, ada. anak sekolah udah nggak ada, ya kan Ya kan gue juga ada iya. ini nyutan apa ya kan Ya gue izin lah ya kan, mau jalan lagi nggak? Kalau mau jalan, jalan, gua bilang itu lu cabut aja, ya kan nah, gua nggak tahu tuh anak-anak ke mana kan ya kan, gua balik lah bertiga gua balik bertiga, naik 605 nah gua Dodo sama Darmen Dodo masih bawa dia sementer ini oh. lu yang bawa, udah jangan, udah gua aja jalur gua kan 605 tuh lewat posisinya Melawai? Er, Melawai. Melawai. dari Melawai, Melawai Pang Polin oh iya, Pang 5 gua gak ngerti anak mana-anak mana ya kan hmm. atau gue dibilang anak semi atau apa kan gue gak ngerti ya kan di mobil gue di apa naikin bukan dinaikin di palangi ini jaga ya naik kan? sama? sama anak PSK Adi Di situ ya kan gue teriak juga lah ya kan woi kapal nih gue bilang udah bang santai-santai ya udah santai-santai ya enggak enggak ini juga sih dia enggak enggak ini juga kita juga gue juga udah ini juga kan pusing malah goda, mata ya. goda ya. ini kan emang gua harus istirahat juga, lumayan, gede juga nah. oke tahan dulu biar kasih yang mau lewat dulu tetap pantun KTS bir dilanjut lagi bir makin seru bir minum dah minum minum ya yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, tawarin greg langut. minum <laughs> lanjut gak doyan air putih gua lo dicegat pskd terus nggak nggak sampai bentor sih gua juga nggak mau bentorin karena gua udah lelah ya kan udah nah gua loh saja balik kan Ya, alhamdulillah sih nyapa perjalanan itu udah nggak ada masalah apa-apa. Nyantai di rumah ya kan. Ya malah ya kawan-kawan gue semua datang sih di rumah. Ya mungkin pengen liatin gue juga ya kan. Dia ya, namanya kawan namanya masih solidaritas masih tinggi lah. Ya kan? Jadi lulus-lulusan tahun 2000 ini waktu lulus itu sangat berkesan ya. Wah, bukan berkesan lagi. Berarti intinya tuh kapal menang. Mutlak, real itu Mant ya. Mantap lah, bukan hoax. Ya, enggak lah, kalau kena gue bilang kena, kalah gue bilang kalah, ya kan? Menang ya gue bilang menang. Ya kan Amazing. Mau, mau ngapain? Enggak ya. <laughs> ada untuk apa juga. Iya, apa adanya. True story, kan? itulah sejarah ya. <laughs> kenangan di lulus lulusan 2000 itu memang sejarah yang benar-benar nggak bisa gue lupain lah itu. Terus dari jalur udah selesai semua tuh, kemana lagi tuh? jalan apa lu pulang apa gimana? Enggak, jadi... habis dari situ kan, hmm. itu pada balik ke sekolahan Ke sekolahan karena gue juga nanya gimana nih? Mau jalan lagi atau mau kemana lagi, hmm. ya Karena juga bilang, udah biar istirahat, cabut, apa Darah lu makin banyak, kan hmm. gitu Sebelah sini nih, enak nih gue hmm. nah, emang, -emang gue juga mau istirahat, mau balik, gue bilang gitu kan Yaudah lu balik aja, akhirnya gue baliklah lah, bertiga Mabasih gue kan, hmm. tapi gue gak tahu lagi tuh anak-anak pada kemana kan. Gue balik bertiga naik 65, hmm. dulu masih 605 tuh kok aja lewatnya melawai Panglima Polim kan blok yeah. A yeah, ya kan? Kalau yeah, yeah. blok A sih cuma belok aja sih dikit, nah pas di Panglima Polim tuh ada anak sekolah lain di situ kan? Mungkin ya dia nyangkanya gua anak mana ya kan, yeah, yeah. semai atau anak apa gitu kan? dia sempat juga berhentiin gitu kan, berhentin hmm. gua lah kasar ngejegat gua, gua teriak barang tuh udah keluar juga, barang cuman dua, gua, gua gak bawa barang, e. ya kan, barang yang, yang satu yang lulus lulusan itu udah gua kasih anak-anak kan gitu, karena niat udah nggak kemana-mana ya kan, gua apa, gua di pintu, gua teriak kan, gua anak kapal nih gua bang, e. eh bang siapa bang, siap, bang. nggak lama ya deh bang siapa terus tuh gue nggak ada masalah kan gue juga ya nggak tahu dia juga kenapa gue juga sama tapi gue lewatin aja, lewatin aja, enggak, aja. Enggak tahu anak mungkin siangnya gue anak musuhnya dia atau ya. semai atau apa gue gak ngerti dah pokoknya dia nyari kayaknya bukan anak apa gitu anak psk ya, ya, dia enggak, nyari anak mana gitu iya ya. mungkin begitu juga gue lewat nggak masalah sih sama dia gue teriak kapal juga barang sih emang udah keluar nah. kawan gue Dodo tuh udah makhlum udah ngeluarin barang darmen juga udah ngeluarin barang ya kan udah akhirnya ini juga kan lewat balik, balik ke rumah, istirahat, jangan waktu ada berapa menit lah. Hebat, gak lama malamnya dateng loh, rawan kan. Tapi bukan ini, apa namanya, rame-rame tuh gitu, bukan gitu kan. Dia cuma yang main lah, mungkin kan ngeliatin ya. Nah, karena gue kenal atau apa gitu kan, mau ngeliat keadaannya gimana gitu kan ya namanya abis ya kan olahraga lah ya. <laughs> olahraga terlahir ya kan ya, bisa abisan, abis -abisan ya abis -abisan, <laughs> iya gue juga udah, ya gak tau lah ya mungkin itu kenangan lah ya kan. kenangan bagi gue lah nah tapi ada baiknya Bir? rival-rival lo atau dulu mungkin lo yang gak kenal lo kena-kenain minta maaf nih ya, Bir gimana? Ya, Ya maaf sebelumnya, gitu kan. Memang, <laughs> memang tahun-tahun itu ya bukan kemauan kita juga lah, kan? Mau nggak mau oh, ya? Mau nggak mau gitu loh, karena tahun itu benar-benar yang namanya tahun pelajar itu benar-benar keras lah, hmm. ya kan? Enggak dari pelajar aja, sampai yang lain pun juga, ya kan? Se di luar pelajaran pun, daripada eh, di luar pelajar juga kita sering juga ini kan? Ya kalau memang ada salah, minta maaf. Ya, ya masalah, kan? orang lu tancap-tancep. <laughs> Pertama buat anak Jawa, anak AGR, semua anak, -anak STM Berlama. ataupun SMA tamah <laughs> masalah besarnya itu ya kenakalan -anak remaja lah yang lalu biar berlalu. Kalau bisa ya kita sambung silaturahmi yang lebih baik lagi ke depannya. Betul, betul. Buat kedepannya yang benar-benar mencontohkan ya ada adik, adik kelas dan generasi biru yang lebih baik lah jangan seperti senior-seniornya yang sekarang udah bukan zaman ya. yang sekarang ini cuma elektronik apa ya kan ribut janjian di WA apa buat apa kan gitu mendingan belajar ya kan belajar pintar ya kan kalau gua kan memang dari awal dah ya kan <laughs> udah, udah ga gambaran ya, jadi pilot gitu kan oh. tapi kalau bisa untuk adek-adek nih lu masuk sekolah yang lu tuju lu akan menjadi tujuan lu dalam artian, kalau emang dari penerbang, gua mau jadi pilot gitu kan bukan lu mau cari berantemnya ya, atau nyari apanya gitu contoh Bang Birong ya yaa tanpa si 45 Cimone itu sukses tuh dia mantep lah ya, itu di Contoh di pesawat tapi tuh. tuh bener iya contoh Bang Birong tuh ya <laughs> Eh <Hey> bang <laughs> Amir. Harapan lu eh maksudnya lu yang belum ketemu sama alumni dari lulus sampai sekarang siapa, Bir? Yang pengen banget kira-kira lu pengen ketemu itu siapa? Sekarang enggak eh, sampai sekarang ya, yang belum pernah ketemu. Gua belum ketemu soib gua juga. Siapa? Ya kalau dibilang sih ya kalau gua bilang angkatan gue lah dia. Nah. Walaupun Storynya dia lebih lebih jauh lah, ya kan. Penunggu alat enam sembilan belas. tuh kalau ketemu mau gimana lama alam bir? ya paling tengah tengir doang. <laughs> <laughs> tengah tengir ya. Gak? coba andre kata <laughs> alam nontonnya bir. lu mau ngomong apa bir malam coba bir? mau sehat? <laughs> ya. makin montok nggak ya. gitu? <laughs> masih pendiam apa udah banyak bicara sekarang? Ya. <laughs> Udah ya, itu aja lah Eh ya, orangnya diem doang sih iya. Senyumnya susah dia Tapi tuh kalau gue bilang alat tampang penipu itu <laughs> Muka, diem, kalem, kelakuannya Kacau dah lah. Kacau Bener-bener kacau dia <laughs> tuh kawan yang bener-bener ya bagus lah Buat jati diri dia cakep Top ya Top Sama kawan juga tinggi ininya dia apa rasa jaga kawannya ya. hmm. oke gitu aja pembursa kts tetap jaga dan jalin selalu silaturahmi antar alumni salam satu negara kapal terus terus ganteng keren ya, bisa aja <laughs> kalau kawan-kawan alumni ya. penerbangan lewat daerah karung tengah sini Cilembung bisa mampir di sini. ntar owner nih jelasin sendiri tempatnya dimana ya. oke bang selanjutnya kita kan kelas 2 tuh kelas 3 mungkin sama aja begitu aja ceritanya ya berantem mulu ya, begitu ya. aja pokoknya ya. kalau di kapal ya pasti ya, ya. bentrok ini